Yo, myo, nasa nge-gengki Welcome back on my watch YouTube channel. Still with me, Theo. Hmm. Kali ini gue ada tamu nih ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, yang eh, yang udah-udah kan biasanya gue sama Brohan. Nah, kali ini ada yang beda. Gue ada tamu spesial ya, dia itu influencer, iya, penyiar, iya, podcaster, iya. Amir. Nyanyi iya, uh, apa lagi ya? Pokoknya, heeh, uh, terkenal deh di Surabaya. Nah, ini welcome ya, namanya Brotian Halo semuanya, Tuh, yang udah tahu pasti udah tahu deh suaranya, kan? <Tuk Tatavatta> yeah, <tuk> semoga, semoga pada tahu, menurut takutnya udah, udah uh, ngundang saya, tapi gak naruh di viewersnya, kayaknya <tuk divi clash> ya. Kalau <tuk> paling, apa apa ya, mm, paling gak di... Iya segala cara mesti dicoba kan? Iya benar iya, benar. <laughs> Namanya juga usaha. <laughs> hmm oke okay. um, langsung aja ya. Uh -huh. Ini kayaknya wah lu bakal dibombardir ini ini. Gak apa-apa sembuh... oh, deh. Yang pertama nih, anyway berarti ini udah lama, udah berapa lama ya jadi penyiar? Oh. Oke, okay, kalau sebenarnya siaran itu aku dari tahun 2012. 2012. Tapi okay. uh, selesainya 2020 kemarin. Jadi udah sebenarnya sekarang udah nggak siaran. Oh, udah Sudah siaran. siaran dan uh, aku siaran di uh, radio pertama dan terakhirku. Itu okay. satu-satunya radio yang aku pernah coba Jadi dulu kan waktu kuliah Ini ceritanya mm -hmm. waktu kuliah mm -hmm. Belum belum pernah kepikiran kerja atau apapun gitu Tapi kebetulan waktu itu ada salah satu radio Jadi dia tuh lagi kuliah, bikin kuliah tamu gitu loh okay. Lagi okay. bikin kuliah tamu di kampusku Terus mm -hmm. dia ternyata itu uh, emang lagi nyari penyiar Terus okay. apply lah di situ Nyoba Tes-tes uh, apapun itu uh, Akhirnya lolos Masuk 2012 dan terakhir 2020 kemarin Kontraknya habis 2020 kemarin. Hmm, itu kontraknya langsung sampai 2020? Mm, enggak sih, per tahun. Okay. Oh, per tahun. Kontraknya tuh per tahun, tapi kemarin tuh gara-gara pandemi. Oh, jadi dikat. Uh, uh, okay, uh, di uh, sebenarnya tuh uh, kalau ngek sih enggak. Tapi oh. dari awal pandemi penyiar-penyiar ini udah nggak ada jam siaran. Oke, okay. kok bisa ya? Nah, karena radionya nggak mampu. <laughs> oh, oke. Okay soalnya kan kalau nyariin radio kan indoor secara ya, rata-rata yeah. jadi kau kadang, kadang mikirnya kan ngapain gitu nggak mak maksudnya <laughs> ma mak maksudnya gini uh, radio itu gak mampu untuk bayar pegawainya jadi kita nggak jam, jam siaran gitu emang ada, ada pengurangan gitu loh oke okay, oke okay. nah, tapi ada, ada beberapa okay, beberapa penyer yang masih tetap siaran okay. nah aku mikirnya uh, aku dikontrak tapi nggak ada jam siaran buat apa kontraknya gitu kan oke okay, jadi mending Dan aku masih kaya-kaya juga kok <laughs> Iya juga sih <laughs> Gak, gak amin, amin, amin Oh enggak, harus diaminin dong <laughs> <laughs> Jadi terakhir 2020 kemarin, total 8 tahunan lah Lumayan lama sih Lumayan saya. lama, lumayan hmm. lama Lumayan lama, 2012 2012, 2012, 2012. tuh aku semester 7, semester 7 Gitu lagi sering-sering hunting-huntingnya jam tuh Iya, Town Segitu. bener-bener uh, bener. Nah, terus gimana sih caranya jadi penyiar itu? sebenarnya awal dulu tuh gak ada background apapun loh Gak ada background apapun jadi, uh, Tapi semua orang uh, Apapun jurusannya kalau kuliah hmm. Gak kuliah pun itu bisa jadi penyiar sama kayak misalnya pekerjaan banker, banker hmm. kan gak cuma anak ekonomi doang yang yang bisa kerja di banknya kan, hmm. semua orang bisa kerja di situ. sama kayak penyiar juga, jadi apapun jurusannya, apapun backgroundnya itu bisa jadi penyiar karena pasti nanti dia training juga, kayak gitu diajarin juga. waktu awal-awal tuh ada namanya training, ya mungkin sekitar ada ada yang dari tiga bulan sampai 1 tahun, itu trainingnya sampai selama itu. itu lumayan lama juga. iya. Ya training kalau kalau tanya gimana cara jadi penyiar ya? Hmm. Caranya jadi penyiar Maksudnya cara untuk melakukan melakukan siaran atau e, diterima di radio itu? E, mungkin melakukan siaran. Melakukan sih. siaran. Kalau oh. dulu sih awalnya hmm. latihannya itu e, benar-benar latihan latihan baca, hmm. latihan ngomong. Karena aku hmm. dulu tuh beneran gagap loh. Uh, aku, nah kayak gitu oh, okay, okay. sekarang lumayan enggak, karena itu latihan itu ya itu entah uh, bacain adlibs atau iklan kayak gitu-gitu terus diajarin bikin skrip radio, mm -hmm. kan ada cara-cara sendiri kalau gitu uh, biasanya kalau menyiaran dia itu kan kadang ya kalau gue dengerin kan hmm. kalau yang udah oke okay, enak ya kita uh. dengerinnya enak aja, tapi yeah. itu sebetulnya ada Eh, uh, sop tertentu enggak sih? harus, ada. harus ini harus gitu. Ada. Walaupun sebetulnya, kadang kita bisa improve juga, kayak gitu. Ada jadi kan kalau di radio itu bener-bener kita kita harus bisa ngobrol sama segmennya radio itu misalnya radio A nih, segmennya orang kaya-kaya gitu kita nggak mungkin ngobrolnya dalam ngobrol sesuatu yang receh-receh kita nggak mungkin okay. kalau waktu di radioku itu emang segmennya menengah ke atas jadi emang nggak boleh pakai bahasa Jawa kayak gitu-gitu yang yang yang normal-normal kan beda sama ada satu radio yang memang segmennya itu meluas banget makanya dia kadang-kadang pakai bahasa Jawa emang buat ngerangkul banyak orang okay. Lupanya pasti beda-beda sih, oh, beda -beda. pasti pak, pasti beda-beda. Oh, okay. okay. Jadi itu ya, ternyata hmm. jadi penyiar tuh nggak segampang yang didengar sometimes. Wah susah, susah <laughs> banget. Apalagi uh, karena ada ada beberapa penyiar hmm. tuh yang harus bikin skrip dulu uh, Ngobrol ini apa aja aku harus tulis nih, aku hmm. harus tulis. Ada yang langsung spontan, maksudnya langsung ngobrol itu yang udah canggih sih. Dan okay. Kebanyakan kalau awal-awal disuruh bikin skrip dulu dan bikin skripnya itu bukan bukan skrip eh uh, Apapun yang terus kita baca nggak bisa kita kita harus tulis apa yang mau kita obrolin. Oke. Okay, kayak ada, semacam nya gitu. Bener. Ya? Ada ada namanya ada namanya tuh right the way you talk gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ngomong misalnya siaran nih misalnya hmm. siaran. Halo, apa kabar siang hari ini? Saya bakal muterin lagu-lagu yang enak banget. Pokoknya kalian kalau mau kerja. Itu kalau sambil dengerin lagu-lagu ini pasti bakal enjoy kerjanya Itu beneran ditulis kayak gitu oh, Harus beneran pasti. pasti bakalan enjoy kerjanya Itu namanya right, right, right the way you talk gitu Harus kita tulis apa yang kita omongin Kayak ah, gitu okay. Nah ini lagi ada nih, lagi. tadi kan penyanyi juga nih Kalau hmm. jadi penyanyi udah berapa lama nih? Penyanyi kayaknya bener-beneran awal dari 2012 itu juga sih Okay. Band ku tuh ganti-ganti Aku manggilnya emas atau mbak D Emas Emas ya Bro, Bro. Nah anything Om, om ya, kayak eh? om. om lebih cocok Om Tio jadi gini Oke okay. <laughs> Aku awal, awal nyanyi tuh 2012 hmm. juga Uh, mm -hmm. Aku bikin awal-awal uh, bikin band sama teman-teman teman-teman uh, kampusku. Mm -hmm. Tapi lumayan mang manggungnya ya, lumayan di kampus, di kafe-kafe dikit. Dan sekarang sih sekarang ada namanya bandku tuh namanya Soul Five, Sekarang lumayan lumayan sering manggung. Tapi dulu Sur surabaya surabaya aja sih. Ini nah, enggak ya apa dong? Ya, ya yang penting kan passionnya. Buk bukan passion, yang penting duitnya. Nah <laughs> kita jujur jujuran aja ya. Kita jujur jujuran aja. Saya ini bukan untuk passion, <laughs> saya untuk uang. <laughs> Itu juga beban. It works, you know? iya benar yeah. Tapi sam sampai sekarang aku yeah. enjoy banget nyanyi hmm. karena nggak tahu ya aku tuh orangnya tuh suka suka suka uh, lebih gampangnya tuh banji tampil ya. Oh. Suka suka perform. Ngerti, ngerti. ngerti ya, hmm, ngerti. Ya? Kayaknya sesama <laughs> sesama <banji> tampil. <laughs> nah, maksudnya kayak nyanyi di depan hmm. orang terus orang-orang hmm. seneng ikutan nyanyi itu ada kebanggaan sendiri gitu loh. Hmm. Karena aku ny nyanyi di beberapa bar dan kafe di Surabaya. Hmm. Haris uh, sampai Jumat gitu kan Ada okay. beberapa tempat yang itu nyenengin banget Orang-orangnya asik-asik Anak-anak muda semua dan mereka Hore banget kalau uh, diajak nyanyi bareng tuh Mereka semangat bar banget gitu loh okay. Itu yang bikin suka di situ Selain duitnya itu apa ya Semangat orang-orang buat nonton kita main itu Lebih bikin semangat gitu. Apalagi kalau banji tampil emang ada Sensasi tersendiri sih yeah. so, Rasanya itu hmm, Ya ada sih beberapa Banji tampil yang emang kadang juga Kelihatannya sih giliran hmm. suruh tampil, kayak iya, iya, iya. Itu kan malu-malu kucing yeah, aja, tapi giliran udah gini, iya. <laughs> <laughs> <laughs> tapi ini mau, kalau untuk musik nih hmm. akan berputar di situ, atau ada rencana masuk label atau udah belum, belum, belum masuk belum. label. Tapi sebenarnya ini kan kita band, apa ya, band? istilahnya band reguler lah, band, band hmm. cafe gitu ya oh, iya. kita, kita belum punya lagu sendiri tapi pengen okay. pengen bikin tapi kita masih nyari-nyari materi gitu-gitu terus mm -hmm. tapi mungkin kalau bandku sih pengennya targetnya yaitu bikin lagu sama uh, yang simple-simple aja menguasai hmm. Surabaya <laughs> oh, gak apa-apa, gak apa-apa agak sombong ya, susah single. loh padahal itu susah loh gampang-gampang susah, single dulu oh, iya. kali bentar ya nah bener, bener-bener uh -huh. <laughs> nah kalau caranya bagi waktu antara siaran sama nyanyi tapi gampang ya tadi udah disebut kayaknya ya yeah, yeah, yeah. mm -hmm. uh, sebenarnya waktu dulu aku nyanyi sambil mm -hmm. siaran mm -hmm. bayangin dulu aku aku tuh nyanyi ada di salah satu bar gitu nyanyi mm -hmm. jam 9 malam mulai mm -hmm. jam 9 malam mulai selesai itu jam satu malam mm -hmm. Jam 1 mm -hmm. malam pulang, ya jam 2 sampai rumah, jam 3 baru tidur Jam 3 mm -hmm. pagi baru okay. tidur Sedangkan aku harus bangun lagi jam 5 karena jam 6 pagi udah siaran Itu susah banget waktu itu Jadi beneran siangnya itu aku langsung tidur seharian susah e -e -e -e. Waktu itu susah, kalau ada siaran tuh agak susah Karena kalau siaran reguler ya, mm -hmm. siarannya Senin sampai Jumat tuh agak susah kalau bagi waktunya Tapi sekarang karena udah gak siaran dan aku punya podcast uh, Itu waktunya bisa fleksibel banget Makanya sekarang itu lebih enak aja sih hidupnya Kalau sekarang lebih enak ya? Kalau dulu waktu masih benar-benar siaran kayak hmm. gitu ya? Nah, -uh, bagi waktunya susah Do banget <laughs> <laughs> dulu juga gitu sih Iya, <laughs> iya <laughs> Nah, kalau buat Bro Tian sendiri ini hmm arti waktu itu gimana? kalau nginget tadi itu kan kayaknya waktu zaman masih siaran sama nyanyi kan kayaknya waktu istirahat cuman segitu. benar benar benar. Nah arti waktu itu apa sih gitu loh? Waktu sekarang kalau menurutku sekarang ya dua hmm. jam itu kayak nggak cukup sebenarnya, enggak cukupnya gini Karena pengennya itu banyak yang dikerjain, tapi waktu udah malam kayak kok yang ini tadi nggak nggak kelakuan, nggak kelakukan, nggak ke, iya. ke, ke, gak, ke kelakuan ah, apa ya nggak nggak terkerjakan, iya, nah, iya, iya. Kayak gitu kayak waktu ini kurang banget sih. Kalau bahasa gambarnya biasanya nggak kepegang, dulu. nah <laughs> kayak gitu nggak kepegang. Jadi <laughs> rencana seharian tuh kayak udah ada banyak gitu apa yang harus dikerjain tapi sampai malam, wah yang ini masih skip nih yang ini masih skip. Jadi kayaknya hmm. harus pintu pintar bagi waktu banget. Sampai hmm. jujur waktu dulu aku berhenti siaran, karena aku sempet siaran pagi mas. Hmm. Jadi uh, siaran pagi itu senin sampai jumat jam hmm. 6 sampai jam 10 sedangkan nyanyiku itu setiap senin sampai jumat juga hmm. jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Nah, itu aku siang itu malah tidur dan nggak bisa ngerjain yang lain. Tapi setelah ya. itu aku aku mikir, uh, ya udah deh aku nggak usah siaran pagi dulu biar aku bisa mengerjakan sesuatu yang lain gitu kan. Enak okay. nganggur lah, nganggur gitu kan. Hmm. Tapi ternyata habis-habis abis siaran pagi itu malah yang hmm. dikerjain tuh malah lebih banyak tapi bagusnya lebih produktif sih, lebih bisa bagi waktu ya. Oke. Okay. Lebih enaknya di situ iya apalagi nyanyi kan kalau iya. nggak cukup istirahat wah habis suara iya sumpah <laughs> sumpah bener-bener itu bener banget hmm. terus biasanya ini nih mata panda nah <laughs> iya keriput-keriput <laughs> iya. keluar biasanya berarti buat berarti ini seberapa penting nih waktunya buat Mastian oh. berarti yang kayu Waktu itu penting banget menurut banget Sangat-sangat penting Bahkan uh, untuk Ini orang senganggur saya ya Biasanya orang senganggur Sengang saya Senganggur cuy hmm, Sumpah, sumpah, <laughs> sumpah Aku tuh mikir kadang, uh, misalnya hari hari, hari hari minggu nih, wah minggu depan masih kosong nih, ya, ya, ya. masih bisa santai-santai. Ternyata hari Senin udah masuk itu, oh ternyata ada podcast sama Mahmoud, terus sama apa, sama apa. Ternyata banyak itu, makanya waktu itu sangat penting banget sekarang sih. Hmm, tapi gitu dibilang nganggur <laughs> nih. Ya lumayan, lumayan, <laughs> lumayan nganggur. Oke, okay. berarti ngomong-ngomong soal waktu nih, hmm. nyambung lagi nih. Berarti Punya jam tangan tuh penting banget gak sih? Penting banget penting, Tapi sebenarnya aku tuh orangnya dulu tuh gak orang nggak orang jam tangan banget loh mas Oke okay. Awal dulu Aku orangnya gak yang satu waktu punya beberapa jam gitu gak hmm. jam, jam, jam satu jam itu aja Oh gitu? Iya Sampai rusak baru beli lagi Sampai rusak hmm. baru beli lagi Karena menurutku uh, Ya jam ya jam aja gitu loh Belum belum buat buat fashion menurutku ya waktu itu ya terus jadi, sekarang kalau udah pakai jam keren ya terangkat-angkat angkat, -angkat di jalan tuh terangkat-angkat ke atas <laughs> oh nggak jadi uh, maksudnya nggak sempet sampai misalkan jam rusak terus butuh beli lagi pas waktu beli pilih apa terus sampai keracunan penasaran belum apa? belum belum ya? belum segitunya belum segitunya masih selamat ya masih selamat oh emang, <laughs> emang jam itu bikin keracunan gitu ya eh, ah, bikin racun gitu ya? kebanyakan okay. kebanyakan yang udah nyemplung mm -hmm jadi hobi jadi jadi watch enthusiast macam-macam itu mereka nggak langsung begitu Oke okay. jadi awalnya mungkin awalnya nggak punya jam hmm. pengen beli jam karena, karena kan jam-jaman sekarang juga udah banyak yang kualitasnya macam macem, -macem ah. ya mulai yang jelek mulai yang biasa terus hmm. ada yang KW segala macem okay, nah okay. mungkin awalnya mereka itu nyari info supaya nggak Uh, supaya tahu yang gue beli itu ori atau, uh, ori atau enggak, atau mungkin dengan budget segini ini worth, worth it lah enggak. gitu <laughs> loh <laughs> tapi dari situ mereka kadang nyemplungnya ke forum okay. ke forum dan akhirnya di forum itu udah ketemu kayak hobi segala macam okay, okay, ngobrol okay. yang akhirnya awalnya cuma hanya sekedar nyari uh -huh. somehow loh itu kok bagus, ini kok bagus, itu apa, ini apa jadinya langsung Oke, okay. hmm. itu yang bikin racun ya, itu yang bikin racun. <laughs> ini ini beneran terjadi. Jadi aku pertama aku aku punya jam pasti satu doang tadi aku bilang ya hmm. cuma satu rusak baru ganti lagi. Hmm. Nah ceritanya tahun mungkin 2017 aku tuh beli smartwatch, Oke okay. beli smartwatch uh, dengan pikiran tuh wah keren ya pakai jam canggih. Okay. bisa keluar notifikasi, gitu. nah. tapi semakin lama semakin sini aku tuh mikirnya kok jadi kayak ketergantungan banget sama gadget ya, maksudnya mm -hmm. ada notifikasi apa dikit lihat lihat jam, kan keluar mm -hmm. di jam tuh biasanya. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. uh, suatu ketika setahun kemarin kayaknya, itu banyak teman-temanku yang bilang, eh hey, cobain ini apa uh, jam biasa aja jam jam mm -hmm. apa sih namanya kalau jam ini jam kan bukan smartwatch, oh, ya jam lah ya, bukan iya. ya jam ha -ha. jam tangan gitu. Coba aku tuh penasaran G Shock karena banyak mm -hmm. teman-temanku pakai. Nah tak pikir itu, saya pikir itu Jisok nggak se booming itu. Aku pernah suatu ketika itu bikin question di Instagram, mm -hmm. bilang e, jam Jisok apa yang tipenya bagus apa ya. Yang jawab tuh banyak lima kayak, oh, lima nggak banyak? Nggak <laughs> <laughs> itu banyak banget semua. Waktu itu banyak banget dan aku tuh aku tuh sampai sampai mikir-mikir, sampai mikir, -mikir, sampe ah, mikir. Ah, ternyata banyak juga yang suka sama Jisok dan okay. modelnya tuh macam-macam banget. Oh iya macam-macam lah ada yang DW lah, ada yang apa. Akhirnya aku memutus memutusin buat aku Lupa, beli lupa tipenya apa di mah juga mm -hmm. dan ini jam kedua saya ini mm -hmm. mm -hmm. kayaknya kelihatan, kelihatan <laughs> so nggak aku nggak mau dibilang sombong ini gm, <tuh> ini GM. oh ya gm, GM. <tuh> <tuh> <tuh> bagus ya, iya bagus nah, di jisok itu dari dulu dari dulu temen temen aku juga gitu kalau nggak punya jam awal mau beli jam bingung mau beli. pasti yang disebut pertama apa jisok jisok jisok dan Jisok kenapa banyak yang milih Dewi ya mas? Memang Dewi itu yang Eh uh, Iya yang legendnya gitu Jadi uh, gini awalnya Al Ini apa? Ini Dewi? Iya ini Dewi juga oh, kebetulan okay. Dulu itu Jisok itu kan uh, awalnya diciptain sih Dewi 5000 okay. gitu loh Dewi 5000 jadi yang modelnya kotak kayak gini juga, uh -huh. tapi yang tru DNA lima Jadi sebetulnya itu udah ikonnya G-Shock. Jadi dulu aku waktu awal kenal G-Shock aku justru nggak suka model ini. Oke, okay, sukanya nggak apa? Karena dulu aku nganggep ini jam kotak biasa banget, banyak yeah. yang pakai kan yeah, gitu yeah, mikirnya. Yeah, yeah, yeah. Tapi tapi waktu itu aku belum mengenal historinya ya. Jadi hmm. aku dulu pengen cari model yang paling ribet, yang paling kelihatan beda banget. Tapi tetap G-Shock. Iya, tetap G-Shock. Oke, okay. terus? Setelah aku tanya kan aku punya kolega temen dia punya punya jam mewah juga hmm. punya jam mahal tapi kok g nya kok 5600 DWDW juga oh gitu yeah. loh terus aku ngobrol kan sama temen-temen terus dia ngasih e, lu udah tahu historinya jisok belum? Belum, lu baca dulu itulah kenapa orang walaupun udah punya luxury watch atau mungkin udah punya Rolex segala macem hmm. Kenapa kok setiap G-Shock kalau mereka punya satu atau dua punyanya kalau enggak 5000, 5600, 6900 DW. Ini 6900 sih? Ya? Bukan, ini 9700K. Ini? ini Golfman eh uh, ribet juga namanya ya. Iya, Golfman 8 International Dolphin and Will Conference di France tahun 99. Ini apa bedanya? Namanya kok panjang banget? Enggak, dia special edition. Oh, okay. Special edition. Jadi Jisok ini kan kadang juga ngadain kayak acara buat okay. buat temanya dolphin and whale waktu itu buat melestarikan. Jadi semua penjualannya dia nanti di sebagian penghasilannya akan didonasikan ke situ Dan Ini lampunya ada gambar dolphin ya, bener ya? Kayak zaman hmm. dulu-dulu ya. Emang iya, ini tahun oh, 99. Wah, uh, Vintage punya. Benar -benar aku baru lahir 299. <laughs> Kenapa sih enggak enggak percaya semua ya, sembilan <laughs> sembilan lah boleh hmm. ya meninggalnya belum kan umur gak ada yang tahu. <laughs> nah dari situ akhirnya hmm. aku mulai suka tipe DW. Oh oke okay. okay. jadi kalau sekarang itu juga yang selalu aku bilang ke orang-orang kalau nanya G-Shock apa sih, apa sih ya kalau mau bagus semuanya punya kelebihan masing-masing ya okay. tapi kalau masih pengen punya satu atau dua piece ya hmm. memulainya ya ini mau yang GM, mau yang DW, mau yang G pokoknya model ini harus ada yang ini apa? GM? ya ini GM karena stainless. iya, oh, G-Metal okay. kalau DW um, harusnya? DW rubber. itu digital watch ah, oke okay. gitu yang seri ya, ya. klasiknya, <laughs> nah, aku, aku gini aja biar orang tahu jam itu apa. <laughs> Jadi, yang biasanya dipakai apa aja selain ini? Yang ini paling sering sama sama Jisok satu lagi sih. Jisok satu lagi, aku lupa itu tipenya apa? G a, ada Oke, oh, a, ada. Kalau gak salah, Kalau gak salah analog ada jarum ya? Iya, iya ada jarum. Itu, itu, <laughs> itu warnanya Oh navy gitu lah hitam hitam hitam agak abu-abu. Sorry, sorry bukan itu okay, Hitam okay. agak abu-abu. Dan ini pencetannya ijo. Pencetannya hmm. ijo ada kan? ada di sini ada kok masih ada tadi. Okay. di mah yang PTC. <laughs> yeah. Kalau tipe GA sih banyak banyak banyak agak 100, 110. Iya iya iya ya, benar. GA ya, macam-macam sih. Hmm. hmm. Oh iya. Yeah. Anyway, berarti ini punya podcast juga kan tadi ya? Ada ada nah. ada, ada. Ada podcast. Karena sebenarnya ada dua, uh. ada dua. Uh -uh. Satu istilah sopannya satu yang terkenal, satu yang enggak terkenal. Oh. <laughs> um. Jadi ada dua. Uh, <laughs> satu namanya ngobrol. Uh -uh. Ngobrol itu aku tuh ada manajemen MC karena aku ng-MC juga. Uh -uh. Aku masuk uh, manajemen MC gitu. Uh, uh -uh. Namanya lol dan kita bikin podcast namanya ngobrol. No, ngobrol itu ada di Spotify. Oke. Okay. Oh Spotify. Ada di Spotify. Spotify kok. Uh -uh, dan <laughs> isinya lima orang mm -hmm. uh, talent talent dari MC itu dan kita ngobrol-ngobrol bahas sesuatu gitu mm -hmm. itu itu yang ngobrol ada yang satu lagi namanya podcast mendoan Mendoan. Podcast Mendoan mm. <laughs> Pendengarnya nggak banyak, cuma 9 juta <laughs> 9 juta nggak banyak <laughs> nah, Bercanda Jadi kita masih 9 jutaan dan albumnya udah eksklusif di spotify Tapi kayaknya podcastnya ini salah satunya bahasannya ada yang not safe for work sih yeah, yeah, Nsfw gak, <laughs> gak usah dibahas Enggak <laughs> Gak usah dibahas disini <laughs> iya, Gak <laughs> <laughs> Ya udah kalian cari sendiri kalau penasaran yeah, ya. Podcast gitu ada di <laughs> Spotify. <laughs> tapi jangan sering-sering dengerin karena takutnya lebih banyak yang dengerin kan aku semakin sombong gitu loh. Jangan banyak-banyak. Oh, kalau enggak apa hmm. kata seseorang tuh eh. kalau kata seseorang ya. Huh? Mentor aku udah bilang, kita tuh harus sombong. Harus sombong. Tapi ya. dalam arti uh, in positive way okay, nah, iya, gitu iya, loh. Okay. Otomatis kalau kita harus sombong kan isinya harus di yeah, juga, enggak iya, cuma sekedar sombong songong doang yeah, gitu bener -bener. kan. Ini nah, anyway udah berapa lama nih jadi podcaster? Podcaster uh, hampir 2 tahun 2 tahun Jadi tahun 2019 November podcast Mendoan pertama kali ada mm -hmm. uh, Terus kita tuh awalnya tuh bikin iseng-iseng aja mm -hmm. Aku tuh bikin sama partner siaranku dulu. Oke. Okay. Namanya Dono, kita siaran di uh, radio itu Terus Aku yang keluar karena aku nggak kuat, karena aku ny nyanyi malam. Terus siaran pagi kan nggak kuat. Akhirnya aku keluar dari siaran pagi itu, tapi kita udah udah punya uh, rencana gitu, eh nanti suatu ketika kita mau bikin podcast, karena okay. di podcast tuh enaknya adalah kita bisa bahas apa aja mm -hmm. yang nggak bisa kita sampaikan di radio tuh bisa disampaikan di podcast, bebas mau bahas soal yang yang apa, yang serem-serem bisa atau yang seks-seks, tapi, tapi tergantung netizen kalian sendiri ya. Iya iya, podcaster mungkin lebih nggak ada uh, batasan untuk iya. ya. Bener-bener. Uh, bener. Sampai sekarang sih masih belum belum belum ada batasan KPI pun belum bisa tapi tapi enggak tahu hmm. katanya KPI mau ada peraturan untuk podcast podcast ya, itu yang enggak tahu tuh Enggak gitu. Jadi eksplorasinya terbatas. Nah, itu <laughs> Anyway, uh, yang buat semua yang Brotian udah laku ini hmm. goalsnya itu sebetulnya apa sih? Mungkin ada goals tertentu hmm. gitu. Goals dalam karir berarti ya? Iya, banyak kan yang ini yang dilakuin banyak nih, mulai hmm. ngeband musik, podcaster, hmm. bla bla bla. Kira kira ada nggak? Walaupun sebetulnya itu tetap lo nikmatin ya, uh -huh. senang. Cuman ada nggak sih goals sebenarnya gue dari semua ini nanti gue pengen apa? Gitu goals gue ini nih, kayak gitu apa tuh. Apa ya? Goalsnya pokoknya aku pengen itu kan pasti semua orang pengen sukses, mm -hmm. pengen kaya gitu kan. Tapi Aku peng uh, rencananya dan tolak ukur suksesku adalah hmm. kalau mau beli sesuatu enggak lihat harganya dulu. Itu udah sukses banget. Sekarang kan, <laughs> eh ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu tuh kalau ke ke ke minimarket ya. Uh. Lihat minyak. Ini lebih murah 500 ini aja. Nah itu masih ibu, -ibu miskin. Hmm. <laughs> aku, yeah. aku pengen penginku nanti istriku beli yeah. tuh ambil aja, itu sukses. Yeah. Iya. Yeah. Jadi sukses. itu ya ukuran sukses orang tuh beda-beda yeah. ya yeah. guys ya. Bener, bener, bener. Jadi nggak bisa disamain. Gak bisa. Ada bisa. yang suksesnya itu yang penting gua happy. Hmm. Punya duit berapapun yang penting bisa happy udah sukses. Ah. Ada yang harus punya apa dulu Usaha baru merasa apa -apa. sukses. Yeah. ya Nah kalau berarti ini ya nih kepengennya sih kayaknya untuk se ya sekarang yang baru diomongin belanja di minimarket nggak uh -um. ngelihat harga itu harga. udah lumayan sukses. Uh, karena jujur sekarang kalau uh. beli, beli rokok pun ya ini di minimarket lebih mahal daripada di warung, di warung ajalah. Nah, <laughs> itu jadi contohnya belum sukses. Ya, iya ya. sih, karena masih iya. ngitung ya. Benar. Apalagi kalau kita udah hafal harganya belanja ini uh -huh. berapa, udah dihitung. Ini tambah uh -huh. ini. Ah benar benar. Saya beli beli teh kemasan ya. Uh -huh. Harganya naik lima ratus kemarin nggak segini saya pernah, pernah pernah ada ke uh. pernah ada kejadian hmm. ada i, ada ibu-ibu sama anaknya uh. ibu-ibunya lagi memarahi mas-mas kasirnya uh. jadi ceritanya itu anaknya itu kemarin kemarin ya beli uh. coklat anggap aja harganya lima ribu uh. nah karena kan harga-harga harga-harga gitu kan kadang naik turun dan kita nggak tahu ya uh -huh. waktu ibu-ibu hari itu ke situ lihat nah, harganya empat ribu mas kemarin anak saya beli kok harganya lima ribu masnya bohong ini ya. ya kan harga pasti bisa naik turun ya jadi jajat iya, Apalagi kalau ada promo kan Makanya biasanya. Makanya itu. Ini ibu-ibu suka marah-marah. Belum sukses berarti. Suaminya masih miskin. Iya, <laughs> masih belum sukses. Apalagi lagi kelihatan banget loh ya kalau di soalannya nih beli dua, gratis nah. satu nah. nah, dia pasti diambil promonya itu. Ada promo apa nih, Mas? Ada. <laughs> <laughs> <laughs> ya, tapi itu menarik sih emang sih. Iya, benar-benar benar-benar benar Hmm. Benar, benar, benar, benar. abis nih kayaknya nih. Anyway, berarti ada yang uh. mau disampaikan mungkin ke mereka? Uh, apa ya? Hargai waktu kalian. Mm -hmm. Jangan sampai uh, apa ya kehilangan waktu-waktu spesial. atau tahu buat kerjalah buat sama keluarga lah, biar enggak mm -hmm. kelupaan waktu harus beli jam yang ori. Nah itu. Keren gak? <laughs> biar murah yang penting ori iyi, ya benar uh, ori itu nggak harus mahal loh bener, ya, gitu nah. banyak yang satu jutaan juga ya iya banyak di bawah nah. itu pun sebetulnya juga banyak, banyak juga. kalian udah tahu lah hmm. kan biasanya kalau udah sering kubek-kubek websitenya Microsoft pasti udah tahu lah iyi, download aplikasinya juga dong, biar nah, lebih yang dapat. penting pasti ori bener, betul nggak Oke okay, beruntungnya thank you ya waktunya sama -sama. gitu dan thank you juga udah sharing pengalaman sama ininya Kayaknya ada sesuatu yang mungkin keep in my mind sih <laughs> Terima kasih banyak bro Tio uh, uh, Makasih juga sama kita udah ngeluarin waktunya Oh wow, sibuk loh dia men gitu amin. ngomongnya doang nganggur amin, Ntar amin. lagi cabut dari sini juga udah pasti ngapain lagi gitu. <laughs> Tidur habis ini <laughs> terima kasih berarti ya oke thank you ya N anyway kalau next time gue undang lagi itu oke okay, kan boleh boleh, boleh oke okay, bahas-bahas apa gitu iya, yang boleh lain. boleh nah, uh. karena juga kita kebetulan butuh jam banyak ya. oke okay. okay. <laughs> <aja. laughs> Tuh ya oke okay. thank you terima ya berarti hey, okay. ya tos dulu udah gini tos dulu oh iya tos okay. dulu dong yeah. ya <laughs> Oke, okay guys. Itu tadi bincang-bincang gua sama Bro Tian. Gimana, asik kan? Atau mungkin ada yang membuat kalian tiba-tiba memunculkan ide sesuatu? Ya, well, itu cuman kalian yang tahu sih. Oke, okay. buat yang lain jangan lupa ya, subscriber. Buat para subscriber, tetap ya, terus yang buat belum subscribe bisa subscribe. Yang mau lanjut belanja atau lihat-lihat sale, boleh ke website kita main-main tetep, terus yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya ya, you know kan biasanya di channel ini gue biasa ngasih surprise buat kalian oke, okay? see you on the next video ya, bye